apa kori sebenarnya menginginkan tersangka etas untuk tersangka baru kasus yang kemarin mengambil pak terangkan untuk diungkap lebih panjang tanggapannya seperti apa pak? Tanyakan ke kapolri saya sudah ke seringan terus apa menyampaikan mulai itu tanyakan ke kapolri ya karena sudah jelas semuanya. Meskipun tadi aku lihat itu, itu kan belum diungkap lebih panjang. Iya tanyakan ke kapolri kapan ditetapkan kan kan ditafolit udah karena sudah sudah jelas semuanya pertanyaan kapolri ya siapa jadi itulah tadi kawan kita sudah dengarkan sama-sama tanggapan singkat Presiden Jokowi terkait pertanyaan wartawan mengenai eh, di mana Pak Kapolri menguungkan tersangka di PS nah, memang dalam hal ini yang disampaikan Presiden Jokowi ya memang harus tanya ke Pak Kapolri ya kan, karena Pak Kapolri lebih fokus kepada situasi itu karena kita sudah tahu bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada polri mengusut tuntas transparan ini. Namun demikian seharusnya Pak Jokowi selama presiden paling tidak ya kan agar bisa ngomong-ngomong sedikit biar, biar rakyat Indonesia eh, apa mendengar kalau itu cooler juga ya sedikitlah eh, mungkin omongan dari presiden jangan juga terlalu singkat ya kan? dia Mungkin eh, bahwa sudah ditangani. Kapol Rike, ya kan sudah tersangka Paling tidak adalah sedikit sidiki Ya sepatah dua patah terkait masalah kasus itu Ya karena bagaimanapun Rakyat juga ingin mendengar Ya suara langsung dari presidennya Harusnya begitu kalau menurut saya Ya tapi apapun itu Itu bukanlah suatu kewajiban ya Cuman rakyat kan ingin mendengar Jawaban langsung dari presidennya, itu kan rakyat ingin begitu, ya kan? Walaupun si ini sudah diserahkan kepada polri. Ya. mudah-mudahan, sahabat kurai Indonesia, kita doakan semuanya. Mulai dari presiden dan seluruh rakyat Indonesia, kita doakan dan kita semua berdoa agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Dan dimudahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Nah, semoga permasalahan ini bisa segera selesai, tuntas, dan berkeadilan. Bagikan videonya, kawan.